Baik, jumpa kembali bersama saya, Mas Robi Di channel ini kita akan membahas masalah undang-undang yang berkaitan langsung dengan kehidupan publik Dalam hal ini, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau yang biasa dikenal dengan Omnibus Law Namun sebelum itu, untuk mendukung video ini silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe Terima kasih teman-teman Silahkan kita simak bersama Dan silahkan teman-teman masukkannya jika ada Di dalam video ini Hal-hal yang saya ucapkan Yang tidak sesuai dengan Apa yang sebenarnya nah, Omnibus law Pertanyaan omnibus law itu apa sih? Uh, omnibus law ini merupakan Yang biasa kita kenal Di kalangan masyarakat yaitu Undang-undang cipta lapangan kerja Pemerintah melihat suatu permasalahan besar di negara Indonesia saat ini Yaitu pengangguran besar-besaran Dari pengangguran inilah pemerintah mengkaji dari segala aspek yang ada Dari segala aspek yang ada Kita ketahui juga bahwa keterbatasan tenaga kerja Indonesia Sampai hari ini masih dibawa rata-rata yang namanya profesionalisme profesionalis baik di dalam kedisiplinan kerja maupun keterampilan dan lain sebagainya inilah yang kemudian dikaji dengan dalam sehingga pemerintah melihat suatu kebijakan dalam hal ini Bagaimana caranya kita melatih atau keterampilan kerja ini dilatih dengan baik sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga misalnya Cina Jepang Australia Malaysia Singapura negara-negara yang saya sebutkan tadi itu adalah negara-negara yang sudah hampir maju bahkan sudah ada yang masuk sebagai tergolong sebagai negara maju nah, sehingga Presiden Joko Widodo berpikir dengan sangat matang dan berkaji mengkalkulasi dengan detail apa yang menjadi permasalahan Indonesia nah, sehingga di dalam periode keduanya setelah periode 2014-2019, kali kemudian beliau melanjutkan periode kedua 2019-2024. Nah di dalam undang apa di dalam periode 2014 dan 2019-2024 dan ini beliau mempunyai beberapa program yang menjadi prioritas utama. Nah, prioritas utama ini salah satunya yaitu e, sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia yang pertama itu yaitu e, apa infrastruktur, infrastruktur baik pelabuhan, e, apa e, sebagainya, banyak sekali yang menjadi berbicara-bicara di dalam pemerintahan itu sendiri sehingga muncul sebuah konsep yang kemudian diolah sedemikian rupa di dalam e, bernegara dan di dalam menjalankan sistem itu sehingga muncul yang namanya undang-undang omnibus law kajian omnibus law itu ada banyak sekali yang pertama selain tadi Tenaga kerja Indonesia yang dibawa rata-rata terlalu -rata jauh dari yang namanya profesionalisme ya, juga kita harus bersaing dengan negara-negara lain karena tidak bisa dibungkiri. Siaman sekarang itu kita sudah masuk ke perang dagang, perang danggar, dagang kita melawan banyak sekali negara baik di Asia maupun di Amerika dan Eropa bahkan di seluruh dunia kita bersaing. Kita ambil contoh, salah satu contoh kenapa undang-undang omnibus -Undang law ini dilihat oleh pemerintah sebagai suatu terobosan atau seba sebagai suatu solusi untuk menciptakan lapangan kerja. Selain menciptakan lapangan kerja itu menambah pendapatan negara atau APBN negara. Nah, kita lihat satu kasus. Nah, Cina sebagai... Uh, apa, negara penguasa ekonomi khususnya di Asia dia mempunyai investasi yang mempunyai puluhan investasi yang ada di Amerika dari investasi yang ada itu akan ditarik dari Amerika lalu kemudian akan di kan ke negara-negara yang ada di Asia dan negara-negara yang dianggap potensial baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Indonesia punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun pertanyaan yang muncul kemudian mengapa China tidak memasukkan investasinya, tidak menanamkan modalnya atau para investor yang dari China itu mengapa tidak menanamkan modalnya di Indonesia. Ini sebuah pertanyaan besar. Pemerintah kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat dari luarnya saja dari kulitnya. Namun pemerintah dia mengkaji dari dalam, sehingga ditemukan undang-undang yang dianggap timpang tinggi dan terlalu berbelit-belit itu kalau tidak salah itu kurang lebih 70 74 lebih undang-undang yang akan dijadikan menjadi satu luar biasa 70 lebih dan jadikan sebagai menjadi satu inilah yang mengundang kontroversi dan perdebatan panjang di kalangan masyarakat di kalangan akademisi di perpolitikan nasional dan di masyarakat pada dunia. bahkan kita tahu bahwa di kalangan akademisi itu, orang-orang, para pengamat, dan para pakar ekonomi di situ, memang Ini ada apa? Ini lanjut tadi, para investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia ini tidak mau, karena begitu sulitnya persyaratan-persyaratan untuk untuk bisa menanamkan di sini sehingga Indonesia mempermudah peraturan, mempermudah persyaratan atau kebijakan perizinan dari investor sehingga investor merasa ya oke lah kita tanamkan di Indonesia. Namun apa yang terjadi? Semua apa semua perusahaan Cina yang ada di Amerika itu biar satu tidak ada di Indonesia. Ini menjadi pertanyaan. Inilah menjadi latar belakang, salah satu latar belakang, dan masih banyak yang jika kita kaji lebih mendalam masih banyak lagi yang menjadi penyebab mengapa muncul undang-undang omnibus law ini. Selain itu kita tahu bahwa Omnibus Law ini merupakan penyederhanaan dari kebijakan yang terlalu berbelit-belit karena bukan hanya di undang-undang uh, Cipta -undang Lapangan Kerja masih banyak lagi perizinan-perizinan yang betul-betul apa Presiden Jokowi bisa merasakan karena pengalamannya selama lima tahun di Indonesia. Setiap orang mau berinvestasi ke Indonesia itu kesulitan dan bukan hanya orang luar tapi orang Lalu kemudian alasan publik atau alasan masyarakat sebagian kecil, bukan sebagian, sebagian masyarakat yang menolak ingin usul. Salah satu alasannya yaitu mempermutasi memuasai sumber daya manusia dan orang-orang Indonesia atau tenaga-tenaga kerja Indonesia itu kan menjadi tidak suruhan di negeri sendiri namun kajiannya bukan di situ kalau eh, dari pemerintah itu bukan di situ justru Indonesia akan dilatih menjadi tenaga kerja yang profesional dan ahli di bidang baik di bidang teknologi maupun di bidang lainnya sehingga dari pandang-pandangan dari semua pihak itu berbeda-beda selanjutnya kita masuk di dalam proses hukum itu sendiri kita tahu bahwa memang presiden punya kewenangan di dalam apa mengusulkan sebuah aturan atau perpu eh, apa permen misalnya dari menteri namun ada namanya prosedur yang berlaku, tidak pula presiden mengatakan ini sudah berlaku, tidak ada namanya proses politik proses politik itu berjalan sehingga undang-undang omnibus law itu lalu kemudian setelah dirancang oleh pemerintah diberikan atau diserahkan kepada DPR sebagai wakil rakyat lalu kemudian dikemas atau dibahas bersama dari semua partai, dari semua daerah, lalu kemudian dibahas bersama sebagai suatu proses lalu kemudian diberlakukan nah, pada saat ini proses itu sedang berjalan namun karena di tengah wabah corona yang melanda Indonesia saat ini, sehingga kebijakan itu agak terlambat dan prosesnya agak melambat sedikit. Nah, lalu kemudian selain wakil rakyat ada dari pihak apa infrastruktur dari ke, dari kelompok kepentingan, dari kelompok mahasiswa akademisi itu mengkritik dan menilai bahwa setiap kebijakan-kebijakan termasuk omnibus law itu tidak perlu terlihat namun yang kita harus juga pahami bahwa tidak ada satu kebijakan yang 100% masyarakat menerima, itu yang harus kita pahami, namun dan juga tidak ada satu kebijakan yang 100% benar atau positif pasti selalu ada kelemahannya namun, yang harus kita lihat itu condongnya gimana, benar atau tidak. Ini yang harus kita lihat bersama-sama. Jadi, intinya, omnibus law ini merupakan solusi dari pemerintah yang sudah mengkaji apa yang menjadi permasalahan selama ini, sehingga Indonesia jalan di tempat, jalan di tempat, dalam hal ini khususnya dalam perekonomian karena kita paham bahwa presiden juga begitu fokus di dalam peningkatan ekonomi guna melaksanakan program-program lainnya misalnya pendidikan pendidikan agama dan lain sebagainya itu didorong oleh perekonomian yang bagus pesan saya kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini jika ada pertanyaan atau keberatan silahkan komen sehingga menjadi diskusi kita dan menjadi bahan kita demi kaji lebih jauh permasalahan-permasalahan -permasalah ini mumpung kebijakan ini atau aturan ini sedang diproses oleh oleh apa, pemerintah dan DPR silahkan teman-teman masukkan masukannya seperti apa kalau saya sendiri bukan mengatakan saya mendukung pemerintah atau mendukung teman-teman yang menolak omnibus law, hanya saya memberikan pencerahan bahwa omnibus law itu mungkin, eh, omnibus law itu merupakan salah satu solusi yang terbaik, uh, guna menciptakan perekonomian atau mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi demikian. Video ini semoga bermanfaat dan membuka pemikiran kita walaupun mungkin tidak jelas atau bagaimana tapi ini hanyalah pengantar kepada teman-teman sebagai pembuka akal untuk kemudian kita diskusikan bersama-sama. Jangan lupa silahkan komen jika ada pertanyaan atau keberatan jangan lupa juga lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.